Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala merabaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut guys, saya mau ngingetin buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel Cak Mujib TV ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, terima kasih dan ya di sini ada sebuah video requestan daripada Kakak-kakak sekalian, sisi indah bencana banjir semua bangsa bersatu. jaya akan misi bantuan. So langsung saja guys, di sini daripada Free Malaysia Today. Oke, okay, langsung saja kita play videonya. Let's go. Bencana banjir yang melanda membawa berbagai bangsa di negari ini bergandeng bahu Allah untuk proyek bank yang digerakkan pertumbuhan rumah ibadat. Si. Sehimp. Jadi di sini kelihatan President banget guys Jaya, kebersatuannya. Sintari. Tidak menyangka sambutan menggalakkan yang diterima. Allah Kita amat kebanggaan yang masyarakat Malaysia tak kira bangsa uh, Melayu ada, Cina ada, India ada, semua datang ke sini untuk menolong kami. Wow. So, uh, ini macam semangat keluarga Malaysia lah. Betul, Betul Jadi, betul Allah support we are getting so dia akan bertambah dan bertambahlah. kita dapatkan wow. lebih ramai orang akan datang menghantar barang betul-betul projek betul. bank makanan yang bermula sejak 18 Disember misi bantuan berskala besar yang pertama diusahakan pertumbuhan tersebut sebagai satu tindakan segera setelah masya situasi banjir di lembah kelang terutama di Shah alam semakin teruk saya seronok dekat sini jam dengan komuniti Sikh sini, walaupun hmm. ini adalah satu gudewara Sahib, uh, majoritinya adalah penganut Sikh, tapi mereka menerima saya sebagai uh, sebahagian daripada mereka. Bagi mereka yang wow. tidak berpeluang membantu secara fizikal, antara usaha boleh dilakukan adalah dengan menggunakan media, media sosial. sosial untuk menghebahkan berkenaan misi bantuan yang sedia ada. Well, I can't say for everybody because I know that limitations like parents are very constricting like they feel like you catch covid here or they catch something happen here, hmm, or, so you here know, or they don't they don't have the means they don't have the physical ability they don't have the mental ability they don't have the time but if you can and if you have the willing even even just by sharing the post like this is happening or somewhere else is happening you you have done enough sementara itu Ravinder Singh 37 tahun Antara orang kuat dalam proses menyediakan makanan mm. Berkata mereka mula memasak seawal jam 4 pagi Allah. Dan ia diteruskan sehingga ke jam 9 malam wow. Setakat jam 6 petang semalam Sukarelawan telah menghantar 15,780 paket makanan wow. Kepada beberapa lokasi yang terkesan banjir okay. Kita tidak uh, memilih tempat uh, Asalkan kita dapat uh, request untuk makanan kita akan hantar. Dalam pada itu, mengulas mengenai isu halal yang dipertikai oleh sesetengah pihak. Hmm. Autar berkata, persoalan sebegitu tidak seharusnya timbul kerana pihak Gotwara menyediakan makanan berasaskan sayur-sayuran. Hmm. Kita ada dapat komen daripada netizen yang mengatakan ini halal ke tidak halal. Ada pertanyaan. Tapi pihak Gotwara selalu menyediakan makanan vegetarian. So okay. uh, uh, question halal tak halal ya tak, tak timbu that, right ya yeah, memang macam mana ya kita juga muslim macam tu kita nak tengok halal ke tak macam tu tapi kalau kita tengoklah kalau dia cakap memang uh, Daripada vegetarian, mestinya tu adalah halal macam tu dan juga banyak orang-orang Islam, orang-orang Muslim juga yang memasak di situ kan, membuat apa nama tu macam mengupas dan lain sebagainya. Kita tengok tadi kan. Pihak kedua resahip menzahirkan ucapan terima kasih atas usaha dan keprihatinan wow. masyarakat Malaysia yang datang dari berbilang kaum dan agama. Diharapkan juga ke semua mang sebanjir. Tabah hmm. menghadapi ujian ini, amin. Oleh right, karena selesai videonya So itulah tadi Sisi indah bencana banjir Di balik banjir itu ada yang bersatu Eh tidak memandang Melayu, Cina, India dan lain sebagainya Mereka bersatu untuk membantu saudara-saudaranya Yang mana terkena banjir Yaitu Syah Alam Selangor dan Hulu Langat Dan yaps So itu memang betul Hujannya adalah untuk mempersatukan orang-orang baik Jadi di balik daripada Musibah nih, ada hal yang indah setelah itu, yaitu bersatunya orang-orang tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, suku, dan lain sebagainya. Mereka bersatu untuk membantu saudara-saudaranya. Dia yang yang yang tidak yang tidak baik adalah orang yang tidak membantu masih memikirkan diri sendiri. Nah, itu yang enggak nggak baik gitu, guys. Jadi, setidaknya kita uh, menyumbang, setidaknya kita juga memberi apa namanya ya, macam dukungan dan support kepada mereka macam tuh. Untuk mereka bertahan, untuk mereka senantiasa apa namanya tuh sabar dan tabah macam tuh, memberikan makanan dan lain sebagainya. Jom kita tengok, guys, komen-komen daripada netizen di sini. Sayu hati tengok rakyat Malaysia berbilang bangsa dan ugama bersatu hati membantu. Wow. Oke, di sini ada juga wow, Syabah Malaysia Especially Gun Jawarashih Petaling Jaya, oke. Okay. Dan banyak sekali di sini komentarnya bahasa Inggris, guys. Dan saya nggak bisa baca kalau bahasa Inggris, takutnya salah-salah ya kan. Tapi di sini ada juga Bravo to fellow Malaysia that come for what to help people for people, no politics involved. Yeah, it's Good. Semoga Malaysia segera pulih dari musibah banjir yang melanda. Amin. Salam daripada Indonesia. Indonesia cinta Malaysia. Di sini ada juga aku sangat kagum dengan budaya yang murni seperti saudara yang sangat akrab seperti keluarga bahagia nih. Tahniah lebih-lebih Gundawara Sahim nih yang bertungkus lumus demi menolong saudara kita dalam kesusahan. Tak kira soal kaum atau bangsa lagi untuk menyelamat orang-orang yang dalam sangat parah kelaparan. Kita patut Terima kasih dan bersyukur pada insan yang menolong kita dan saudara kita tanpa mengira agama dan apa bangsa. Itulah semangat rakyat Malaysia yang sangat murni dan berjiwa semangat tolong. Tak kira apa jua keadaan yang getir dan memerlukan pertolongan. Terima kasih pada semua lebih-lebih lagi kaum Sheikh Malaysia, PJ ni Malaysia Petaling Jaya nih. Oke, okay. Anda adalah hero rakyat Malaysia. Wow, keren semua sih untuk komen-komennya. Tapi kebanyakan bahasa Inggris guys, subhanallah rakyat membantu rakyat, sungguh terharu, bersyukur dengan misi kemanusiaan tanpa mengira kaum ataupun agama. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua satu Malaysia. Oke, okay, kita melihat ini sangat-sangat indah sekali guys kalau tidak ada banjir seperti ini mungkin tidak akan sisi indah seperti ini guys dan Allah subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan bahwasannya kita itu kena damai kena tentram macam tula jangan sedikit-sedikit rasis dan lain sebagainya. Intinya adalah kita kena bersatu apabila saudara kita terkena musibah. Dan seorang muslim apabila terkena musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alladheena idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Jadi kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi Terima kasih buat semuanya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah share video-videonya Kepada saya di Instagram Banyak sekali yang share video-videonya Dan tidak semua saya react Hanya dipilih beberapa saja Yang mungkin Ya apa ya banyak sekali yang sama gitu antara kiriman satu dengan yang lainnya. Tapi terima kasih banyak teman-teman semua dan saya berharap teman-teman bisa bersatu padu. Ya melihat daripada video ini kita bisa bersatu Indonesia, Malaysia, mau suku manapun, mau agama apapun, mau bangsa apapun kita kena bersatu untuk menolong sesama kita. Apabila keluarga kita ataupun yang lainnya ya teman-teman kita, saudara-saudara kita mengalami macam musibah ataupun bencana. Terima kasih, sudah tengok video ini sampai selesai. Saya Pemiru undur Diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.